Alright, hello guys, welcome back to Robby Foodman channel. Jadi di video kali ini, aku nggak ada membuat vlog, tapi aku akan membuat lima fakta tentang Taiwan yang telah ku alami dan kulihat selama setahun di sini. Nomor satu, jadi di Taiwan itu, Makanannya itu, sebenarnya kurang-kurang rasa, bahkan bisa dibilang hambar. Kenapa bisa dibilang gitu? Mereka dari kecil sudah diajarin untuk makan yang Seperti dari masak bubur yang bening tanpa berasa, masak sayur yang tanpa berasa. Tidak suka memakai micin, garam, dan lain-lain. Cuman ada satu yang mereka paling suka. Mereka suka memakai merica. Tapi yang menurutku di Taiwan itu, ta makanan Taiwan itu nggak ada yang pedes. Bahkan untuk mencari sambel di suatu toko karena susah untuk menemukannya Karena orang-orang Taiwan ini satu nggak makan makanan yang rasanya kuat. Kedua, mereka itu nggak suka makan cabe. Bahkan ada yang aku coba makanan itu pedesnya sikit-sikit aja cuman bagi mereka itu sudah pedes banget yang kedua di tawan itu tong sampah itu susah untuk dicari bahkan di jalanan pun mau ketemu tong sampah pun bahkan gak ada sama sekali itulah kesusahannya bagi kita kalau misalnya kita ada beli makan, makan di jalan terus sampahnya gak tahu mau buang kemana di sini sih kebanyakan orang buang di dekat di 7-eleven Terus di family mark biasa sana sediakan tong sampah. Ya susahnya Taiwan itu tong sampah susah dicari di jalan itu nggak ada apa-apa tong sampah. Jadi kadang harus sediain kantong plastik untuk tempat sampah sendiri. Oke, okay. yang ketiga mandinya orang Taiwan. Orang Taiwan itu nggak tahu kenapa suka mandi sehari sekali. Itupun bukan pagi hari. Di malam hari jam sekolah Kenapa aku bisa tahu itu? Karena aku biasa di sekolah lihat kawan-kawanku yang orang Taiwan itu, mereka tiap kali tahun pagi ambil sikat gigi, odol, mereka gosok gigi, cuci muka, selesai, ganti baju, ambil tas, ya udah gitu pergi aja. Ya menurut mereka itu. Gak perlu terlalu banyak mandi gitu loh Cuman pagi orang Indonesia itu mandi sehari sekali Mungkin terasa menjijikan Atau bisa dibilang kotor Orang Indonesia itu at least sehari itu bisa mandi sampai dua tiga kali Dan sedangkan di Taiwan aku melihat kawan-kawanku itu cuman mandi sehari sekali gitu Selanjutnya Nomor 4 Baring ditinggal aman Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kayak gini Kadang kita bisa kelupaan meletak barang di mana Kayak meletak barang di luar gitu loh Aku pernah kunci kamar asrama aku itu ketinggalan di luar sekolah Terus aku udah panik, gak tahu aku letak di mana udah aku keluar sekolah cari, cari cari cari cari cari Terus nemu di meja kantin gitu loh Aku udah letak dan kapan nah, ya gitu Letak dari siang jam 12 sampai aku balik ke asrama itu kira-kira jam 7 jam 8. Dan masih ada gitu, nggak ada hilang. Dan kadang aku makan di Taiwan itu, kadang makan di restoran. Letak HP di meja gitu, terus pergi WC, terus balik masih ada aja gitu. Coba misalnya di Indonesia. Oke. Okay. Barulah letak di meja itu Misalnya Lu baru berdiri, pergi bentar kan Gak sampai satu menit Dah hilang HP nya itu Itulah kadang ada perbedaannya Antara Taiwan dan Indonesia Oke okay. Yang kelima Struk belanja Belanja di Taiwan itu struknya Pasti harus disimpan Kenapa? Karena di Taiwan itu Struk belanja itu bisa Digunakan bisa dibilang lah seperti main lotre gitu. Aku ada beberapa instrumen belanja yang aku pelajari sini. Jadi instrumen belanjanya itu ada barcode, ada kode-kode, ada kode-kode angka-angka. Nah jadi dia itu setiap dua bulan di, mereka akan kayak undian gitu melakukan undian. Dia itu undiannya hadiah dari paling kecil 200 sampai 2 juta NT dollar. Jadi, bisa ibaratkan, misalnya paling dari 200 200 NT dollar dikalikan uang Indonesia, diganti ke uang Taiwan. Sekarang, skor- skor- skor- undian bisa dapat kira-kira skor- -kira nah kalau misalnya undiannya itu 200 juta, 22 juta, dikalikan 470, Buh. bisa jadi orang kaya, loh. Kalau misalnya lu dapet 540 juta, itu karena kita bisa hoki, lu Belanja barang bisa dapat, kawan. dulu pernah dapet kira-kira 10.000 idola, itu kira-kira udah 4 juta 700. .000. Lumayan bisa lah makan makan enak. Jadi untuk kalian yang belanja belanja di Taiwan, Struk belanjanya itu harus disimpan, karena siapa tahu pulau bisa dapat satu juta atau bahkan 30 perlu besar besar lah. dapat satu ribu uang Taiwan dolar ya udah banyak juga Kira-kira Rp4.700.000 -kira Lu bisa Belik tiket pesawat pulang ke Indo Lumayan ya Jadi, inilah lima fakta tentang Taiwan Yang telah alami selama satu tahun Jadi Kalau misalnya kalian orang-orang Indonesia yang mau ke Taiwan Kalian harus tahu beberapa lima fakta ini dulu Ini lima fakta yang paling basic ini. Ya paling basic pasti mudah dilihat, paling sering dilihat. Dan video ini sampai di sini aja dulu. Itulah lima fakta-fakta tentang Taiwan. Pakuan, Pakuan nanti akan dibuat Pak Wan. jadi Jadi, aku sampai di sini aja dulu. Jangan lupa di-subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga boleh komen di bawah untuk konten-konten selanjutnya yang harus terima kasih udah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dan bye